Baru saja kita ngomong bertempur sudah menerima beberapa peluru-peluru panas juga untungnya kendaraan mereka nggak ada yang pecah di Dimana mereka bisa rotasi juga tapi lihat ketika mereka rotasi dua tim sekaligus menembak ke arah mereka tapi empat warna mereka bisa selamat untuk menuju ke next zone dan kita bergeser ke tim lainnya Dimana supply bank juga sedang melihat pergerakan dari razon esports di mineral juga terpantau sudah separuh dari berkurang dan nampaknya tiga player lainnya berusaha untuk melakukan bagian kempong tapi rotasi akan segera dibangun juga oleh tim zone esports mengingat supply bank juga harus segera bergerak untuk menuju ke arah circle selanjutnya betul dan Rosman kawan-kawan juga masih bertahan kali ini tapi lain sisi BFD yang kita bilang tadi selamat ternyata bertemu dengan tim BOOM yang langsung menembakkan satu player mereka ZONE, kita nampaknya mereka bakal coba untuk rotasi jarak jauh muter ke arah atas dan mungkin menusuk ke arah utara dari circle nya tapi dari DU, uh, nih masih ready juga kendaraannya nyangkut kayaknya dan sekarang kita bakal dari tim BFD dan juga dari tim DU cukup berdekatan dengan SUBG juga ya setuju banget teman-teman, tim tim yang berotasi di waktu yang bersamaan dengan tim-tim lain yang sebentar itu dari arah ZONE eSports juga berusaha untuk mendapatkan area bagian high ground. Untuk bisa mempermudah lagi jalur atas mereka. Tapi nampaknya tim Bonofite. Juga berusaha untuk mendapatkan lebih enak enak lagi karena ada lemparan Yul tidak coba dimanfaatkan oleh tim tim lain untuk melakukan rotasi dari arah tim Bonovite. Betul, Bonovite dengan tiga player mereka masih bertahan juga, tapi harus menghadapi tim MSBG yang kali ini punya angle high ground yang begitu enak handsawry dan posisi knockout. Sedangkan dua playernya tuh Yul dan juga Ucup harus berpindah secepat-cepatnya. Tampaknya mereka juga menemukan satu rumah, tapi berdekatan sekali dengan tim ...di mana kita bakal lihat dari tim di bakal kembali rotasi rotasi menuju ke arah Shack yang cukup enak dan mungkin bakal bermain lebih pasif dengan dua player mereka punya. Ya, yes, dan tuh juga dapat touchdown. Ada satu buah pos kecil yang bisa dijadikan. Itu buat tempat persembunyian untuk saat ini Untuk tim Bonavite Tapi nampaknya di bagian high ground Di bagian lower ground dan cukup banyak tim-tim yang saling berdempetan Berusaha untuk mengganggu pergerakan Dari arah tim Bonavite itu sendiri Betul Dari Bonavite dengan dua player mereka punya Sudah nggak banyak yang mereka bisa lakukan Di selain game circle Tinggal tunggu tim-tim lain bonyok Baru mereka join the fight Kalau mereka join the fight Menghadapi tim yang masih utuh 4 orang Masih tiga orang Mereka pasti dan dalam... Posisi yang tidak diunggulkan karena kalah jumlah player. Sang kita bakal dari tim HDR kali ini, Hydra mulai maju ke daerah depan. Di mereka bakal bertemu dengan tim Boom, berseberangan antara rumah dan juga pegunungan kali ini. Tapi HDR bisa memotongin beberapa anggota dari tim Boom, dan kalau mereka ke atas, mereka bakal bertemu dengan tim DU dan juga tim Morph. Mungkin setuju dan nampaknya untuk saat ini tim HDR sedang berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin karena banyak banget tembakan yang terjadi dan dari tim HDR pun harus bisa mewaspadai pergerakan tim lain di mana Bonovede juga berusaha untuk mendapatkan poinnya ke arah tim HDR dan sementara Kronos akan coba berundang terlebih dahulu untuk bisa memantau bagian high ground di mana Supply bank juga dapat pantau Rosmody terlihat ketubuh kepala tapi nampaknya spreader down akan coba dilangsungkan oleh tim HDR betul HDR lapar dalam posisi knockout kali ini dia harus diselamatkan secepat-cepatnya tapi dari Kronos dan kawan-kawan juga masih bertahan tampaknya dua player knockout ini menjadi sebuah ancaman bagi tim HDR karena mereka dalam posisi yang sandwich, kiri kanan ada lawan dan mereka dalam posisi yang cukup terbuka. Ya, yes, ditambah di bagian high groundnya, itu ada supply bank juga yang berusaha untuk mengamati pergerakan dari area tim HDR sementara itu, revive sudah dilakukan tapi nampaknya vehicle-nya akan coba dihancurkan juga oleh tim-tim lain yang melihat pergerakan dari area tim HDR. Betul, Rosemary masih bertahan juga di areanya, tidak mau terburu-buru keluar, tapi dari Rosemary dan kawan-kawan dengan tiga player mereka punya, masih punya high ground vintage juga bahkan menggunakan high ground vintage untuk membuka map, tampaknya rumah depan mereka mulai dipantau, masih kosong dari arahannya seorang Rosemary mungkin mereka akan pindah posisi ketika serkom mental. Ya, dan kita bergeser dari POV seorang Master yang akan berusaha untuk ngelok lagi engkelnya karatnya tim itu sementara itu dari arah tim HDR lapar masih berusaha untuk berkamuflase dengan rumputan yang ada di bagian balik satu buah natural off-tackle juga dan nampaknya tim HDR. Sudah kembali bisa direvive, dual planter knockout, kembali unggul lagi, kembali utuh lagi dengan empat player mereka. Ya, yes, sudah bakal kini jadi seorang lapar, masih dalam posisi proning kali ini dari Okiozora pun termakan oleh sakitnya Blue Zone, dan mungkin akan menggunakan healing untuk coba bertahan hidup lebih lama lagi. 12 tim tersisa, 36 player yang masih alive, cukup banyak tim dalam posisi bonyok. Ya, boom juga terpantau dari jangkauan tim HDR, berusaha untuk mendapatkan satu buah rotasi lagi, juga berusaha untuk mendapatkan timing yang lebih tepat lagi dan nampaknya dari arah tim HDR. Juga masih cukup ragu agu karena rotasi mereka berberet coba di-cut oleh tim-tim lainnya. Betul dari HDR juga kali ini masih bertahan dengan empat clear mereka, tapi harus nge-clear arah tim SUBG, di mana kita bakal ada seorang kron serumbakan oleh Rosemary kali ini membuat kondisinya 3 lawan tiga. Rosemary terus memberikan tempat-tempat perlawanan juga di mana kita bakal ada dari seorang Ivor. Bagus juga menyelamatkan dengan cover smoke yang sudah dibangun oleh tim HDR. Kemudian ini tempat-tempatnya mulai dilontarkan cukup banyak tim mulai berjatuhan. HDR juga harus pindah posisi cepat-cepat karena blue zone kelima sudah bergerak. Tampaknya kedua tim ini mengincar tempat yang sama. Rumah panjang di berjalan. Ya, yes, dan nampaknya juga dari arah tim Supply yang berusaha untuk menghentikan dulu rotasi dari arah tim yang di Baylocker, tapi nampaknya Oki Ozora juga berusaha untuk mengecokkan atau mengecok posisi dari tim Supply Bank, tapi nampaknya last man standing-nya berhasil bisa didapatkan oleh tim Supply Bank. Betul dan timing dari tim SBG rusak karena seorang Oki Ozora. Sekarang rumahnya keburu diambil oleh tim HDR, tapi tampaknya belum nyampe ke rumah. Sudah tertumbangkan juga oleh tim Bumi memang mengambil keuntungan terbesar dengan stay di area lower ground oleh seorang Voker. Ya sebetulnya nampaknya Fokar, benar-benar menjadi gangguan sekali untuk tim HDR, nampaknya dari Fokar juga berusaha untuk mendapatkan utility lagi untuk bisa menyebrang lagi ke balik ataupun regroup dengan tim Boom lainnya. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari seorang Pondbit, bahkan menggunakan Hagrid advantage. terus nembak ke arah bawah di lain sisi dari tim HDR, sudah mulai dalam posisi yang kesulitan kali ini. Tapi lihat dari Timor, tampaknya juga mulai kehilangan anggota-anggota mereka, diledakin kendaraannya, dan sekarang kiri, kanan, depan, belakang semua tim mulai harus bertempur. Ya, sebetul banget dan nampaknya dari era Pondbit akan coba terus mengamati pergerakan dari arah tim HDR yang masih berusaha untuk bersembunyi di balik setan smoke-nya tapi nampaknya Kronos. Juga dapat terlihat posisi dari arah seorang so Voker dan seperti itu lakukan knockdown lagi kemudian terjadi bahkan lemparan granat dari Voker. Konek berhasil bisa mendapatkan knockdown demi knockdown ke arah tim HDR. Betul, dari i juga masih bertahan kali ini tapi tembak-tembakan lontarkan begitu panas menumbangkan satu persatu player dari tim HDR. Ivor di dibalik portingannya masih bertahan juga, hanya bisa nge karena dari paper player, boom, langsung mengambil high ground event menumbangkan tim HDR 10 kill di kantongnya oleh tim Boom. Wow, dan Boom juga masih akan terus bergerak di bagian depannya. Terpantau ada Evos rebor di, board, di red space juga sudah terlihat posisi di arah seorang Pawnbit ada setock smoke tapi dahulu untuk bisa membutakan visionnya ke arah tim Evos. Quadri MK serepikan juga oleh seorang Pawnbit dalam upaya untuk berperan dengan seorang Redface yang ada tepat depan dia tapi perlu berhati-hati karena dari tim Evos split ke berbagai angle berbeda dari Boom seorang Redface menumbangkan Ken dan juga Pawnbit, dua player Boom tertumbangkan dan lihat Evos langsung datang menuju ke arah posisi dari tim Boom. Ya yes, follow up yang begitu cepat akan coba dibangun oleh tim EVOS Dimana Nokia lagi kembali terjadi Dimana BOOM Misalkan foker seorang diri sepeda melakukan oleh seorang micro Begitu nya Tapi nampaknya peron yang dilakukan terlebih dahulu Dan itu dia last man standing dari arah tim BOOM Masih bisa menggocek Masih bisa ngejiggle Tapi itu dia akhirnya Last man standing dari arah tim BOOM Berhasil bisa di oleh tim Evos. Yes, tampaknya enam tim tersisa, 18-nya masih live Zona pun mental ke bagian bawah yang sangat menguntungkan bagi tim Bung dan juga dari sisinya tim Evos. Tapi tak akan tampaknya dari RRQ, sedikit kesulitan masuk ke arah zona. Mereka mengamankan strobo tim Nero yang masih lengkap dengan empat anggota mereka, sedangkan tim RRQ tinggal menyisakan dua member lagi. Yes, RRQ juga semakin terhimpit posisinya di mana Chako juga terlihat posisi dengan begitu jelas dan knockdown lagi kembali didapatkan oleh tim Nero di mana Hexbass berhasil bisa mendapatkan knockdown selanjutnya ke arah tim RRQ. Ar Betul. Babakan dari Pecco diri kali ini dan tinggal menyisakan satu player dari tim RRQ yang terus ditahan oleh tim Nero. Dari seorang Nerpko bakal maju ke depan bakal menumbangkan targetnya Terancit tumbangkan tapi tiga player masih belum bisa ditumbangkan oleh seorang Nerpko kali ini. Freda Down dapetin dua Nerpko kali ini dua lawan satu. Udah dia menumbangkan lawan Apakah tidak? Dari tim Nero berhasil menumbangkan RRQ tapi Nerpko udah bener tadi bertahan seorang diri menghadapi empat player Nero. Ya sejumlah tapi lihat lemparan granat dari ASF belum mampu bisa mendapatkan last man standing dari tim Buono yang masih bisa bersembunyi di satu dua pos kecil dan dari arah KF Akan coba mengulur waktunya lagi Karena mereka juga masih masuk ke Dalam circle yang selanjutnya Betul Tampak kita bakal lihat Dari tim Evos Masih utuh Dengan 4 player mereka 12 skill di kantongi Bener-bener Kalau Evos main di Miramar Itu mengerikan banget mainnya Suju Terbukti dengan total 12 poin eliminasi yang dikumpulkan oleh tim EVOS dan nampaknya EVOS juga menempati posisi yang cukup enak. Mereka punya lower ground, mereka punya tiran yang bisa menutup visionnya dari tim lawan. Sementara itu Nero juga harus bergerak lagi untuk bisa lebih masuk lagi karena zone juga dan juga tim EVOS yang menjadi penghalang dan bahkan knockdown kembali didapatkan oleh seorang Red Wing. Yes, kita bakal lihat disana juga menumbangkan lawannya dan Mambo dalam posisi yang sudah dipulangkan ke arah lobby dari zone. Dari EVOS masih utuh dengan 4 player mereka, sedangkan tim-tim lain -tim sudah bonyok. Ya betul dan bener-bener bojok wadar. Bahkan dari Zone juga berusaha untuk Wah. menghindarkan. Tapi nampaknya kontrol spray yang connect dari tim Zone Esports yang berhasil bisa satu player dari arah tim EVOS. Betul, dari Nero juga masih bertahan kayaknya di bagian high ground. Ucup loh, dari tadi seorang diri masih survive hingga top 4. 8 poin di kantongnya oleh Ucup untuk bertahan dari, dari tim BFD. Ini kalau ditahan sampai top 3, ini 10 poin di kantongnya wow. oleh Ucup. Ini bener-bener bagus banget sih Ucup. Ya, Solo betul. effortnya untuk menambah poin BFD ini benar-benar ketahuan banget sih. Effortnya tinggi banget. Sejubah dan juga nampaknya Nero Sulitan lagi untuk bisa masuk karena Ivo terus mengantarkan beberapa peluru panas lagi ke arah dua pet terakhir tim Nero di Miliano Duh cukup pulau juga HP ini sana sementara itu Hexas. masih bisa bersembunyi di balik satu buah kamuflase smoke-nya. Betul, kita bakal kayak juga seorang mikro. Boy bakal spray ke Miliano yang tumbangkan kali ini tapi dari Hexas masih bertahan seorang diri juga Ucup. Tahu bahwa lawannya udah bonyok, harusnya Ucup ngambil keuntungan terbesar sih. Tumbangin lawan dapatin attachment point tambahan lagi. Ya, terlebih lagi di area ini Nero berusaha untuk revive satu rekan terknockout tapi nampaknya dari Evos tidak tunggu waktu yang lebih lama lagi berusaha untuk ke push di benar Redface akan menjadi front line lemparan molotov masuk dalam shake-nya berusaha untuk melakukan smending dari arah tim tapi tapi lemparan Molotovnya masih belum mengenai targetnya. Betul, nampaknya dari Evos langsung mengisi seluruh bagian dari circle yang menumbangkan lawan-lawan yang ada di dalam areanya. Nero berhasil menumbangkan suara ucup naik ke posisi tiga kali ini menghadapi tim Evos masih utuh dengan partner mereka. Bakal jadi kesulitan sendiri, tapi Red Face lihat. Spray Trish semua kiri kanan semua di tracking untuk dalam upaya menemukan target yang ada ngumpet dalam asap kali ini. Lemparan Molotov juga dilempar untuk menumbangkan tim Nero yang ada dalam asap kali ini, Miliano, sampai menahan sakitnya Blue zone juga untuk coba ngeflank ke sisi belakang, tapi lihat dari Lyserk. Terus melemparkan utility ke dalam area lower ground dari tim Nero, menumbangkan satu, tinggal milion orang diri. Apakah Lyserk bisa menumbangkan dan menuntaskan tim Nero? Tampaknya yes. EVOS, 15 wow. poin guild, utuh dengan 4 player mereka. Empat lawan empat dengan tim ZONE sekarang. Ya yes, betul nampaknya di bagian lower ground nah KF. Berarti bisa menumbangkan dua, dua player, bahkan sekaligus dari tim ZONE Espo. Dan sementara itu, Banyu akan bisa untuk memberikan beberapa mereka Firetime dan apakah walaupun chicken dinner. Berhasil bisa diamankan oleh tim EVOS. Betul, dengan total. Sembilan belas, sembilan belas total elimination kantongi oleh tim EVOS Reborn. Permainan luar biasa setelah game pertama ini pulang dengan nol poin miramar menjadi map andalan dari tim EVOS Reborn, langsung mengantongi total 30.